Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guru. Saya Edi Santo SPDSD, Guru SD Negeri Karangsalam Baturaden. Kreativitas dan inovasi. Tujuan video uh, yang uh, saya kembangkan ini adalah mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif, membangun Kebiasaan berpikir kreatif pada siswa akan guru hebat. Apa itu mengembangkan kebiasaan kreatif? Ada dua hal yang ingin ditekankan dalam course ini, yaitu orisinalitas ide dan membangun kebiasaan selanjutnya. Kreatif intinya adalah menemukan ide baru yang orisinal atau unik, dan tidak sama dengan apa yang sudah ada. Dalam belajar untuk menjadi kreatif, kebaruan ini dapat dilihat sebagai baru dibandingkan pemikiran dirinya sendiri di masa lalu. Membangun kebiasaan kreatif dalam kurs ini artinya terus-menerus sehari-hari berpikir dan bertindak secara kreatif. Tindakan kreatif sehari-hari bisa dilakukan dalam hal-hal yang sederhana maupun kompleks. Agar ide orisinal mengalir lancar, jangan terlalu cepat menghakimi dan menindai buruk isi pikiran sendiri, kita perlu menerima semua ide awal sebagai pikiran yang netral. Guru hebat, lembar aksi yang saya buat, membantu saya untuk dapat membantu, yang pertama adalah membentuk sikap atau kebiasaan. Tidak mengkritik diri sendiri terlalu awal Yang kedua, membentuk kebiasaan baru Yang ketiga, mengumpulkan variasi kalimat untuk mendorong siswa mengembangkan pikir pemikiran yang kreatif Agar ide orisinal mengalir lancar Jangan terlalu cepat menghakimi dan menilai buruk isi pikiran sendiri. Kita perlu menerima semua ide awal sebagai pikiran yang netral. Rekan-rekan guru hebat, Nah untuk dapat meningkatkan pemahaman kreatif dan inovatif, rekan guru hebat dapat mengikuti pelatihan semangat guru melalui Sim e Learning, ayo belajar dan berbagi. Terima kasih.